Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan? Alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik, dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar itu buat saya tuh luka. lembah gunung turun pisang-pisang bukan lagu santai bukan orasi basi oleh papa yang berdasi dengar sep suara kasih saji coba kau dengar ini bukan tanah saya pun merumah orang kebanyakan duram pantai nunggu gak rantai tumpuk provokasi semua hati di palang JBC, loh, fisika terlihat, ada pendapat nyata sebelum satu tanah menjadikan pohak wilayah. Ada yang terlihat, ada pun tak terlihat. Media penyebar berita tak sebisanya dilihat. Dosa saji, dong. Kabari, dong. pakai duit, dong. Masih, dong. Masih, dong. Masih, dong. Bantai, dong. Masih, dong. Bantai, Satu Masih, satu Masih, dong. Masih, dong. Masih, Sampun tidak pernah bongkar tapi ya. orang dari luar datang bongkar, buat saya tuh luka. Cari, muka, sabu kata, sabu adik, dong kasih luka. demi nama naik, kamu kah sepeng rumah dong raja, gula-gula, Berat-berat -gula. <susah> per lambat macam kura pura pura jalan macam gila. suara, sepeng mau, dong ale, datang diam nanti dong kasih uang terus aku waktu luang Sebab, percuma tidak yang setuju dengkap suara itu masa begitu kah sabukan manusia kah? ada apa kira mengapa bagaimana kenapa kah kenapa kah setiap rasa pung rumah dicuri sebuah sebuah Bapak sebuah nama sampai mohon mustasukan sebuah keluarga sebuah adik dong pakai kasih habis setiap hati habis sebuah rasa pung rumah dicuri sebuah kan satu punya kasih, kasih habis, habi. satu sabun adik, punya kasih satu bapak kasih habis, kakak sabun, sabun bapak